Oke okay, guys, kali ini saya review ya Untuk e-hotline Ini Kami ini ya Ini power Power anti-replyer Ini untuk set-top Buat kami kembali ya Ini untuk animen Ini ini untuk mabnekin dan pertamelan, kayaknya oh pakai ini ya, ini untuk mengamin nanti untuk apa noise Ya, maaf ya, tapi noise dia kami yang ini, akan minta dulu ya, dinamis ini ya. Untuk komentar di ya ini akan lupa Ini memakai Memakai wanita karena pilih atau untuk memegang ya untuk telepon ini, ini pakai wanita yang tipe-tipe tipe-tipe nya 219 ya Plus, ini 219 ya ini, ini, dari, uh, sama input toko, ya. ini, matang, ini, ini, ini, ini, ini, input ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ke ini, ini, ini, untuk kami Saya memakai Osway ya Ada hmm, Memakai Kelapan video ya, Untuk kami ya, Ini Bagikan semua awalnya Bukan Benap. Ini pakai hammer untuk menanyanya. Ini 8 ah, 6 6 4 sama dengan ini untuk lihat ya. Ini pertanyaannya nih pakai niat-niatnya ya untuk video ini ya nyanyi ya cepat cepat kami ini menghadirkan sebuah power hatinya ini sangat kuat dan ini aneh yang di bawahnya mengangkat empat mata ini untuk menempat web Ya Warahmatullahi <laughs>